Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih aku mau jemur pakaian beres-beres rumah lanjut aku mau kepes ke pos ke posyandu dan siangnya aku masak semur cabe hijau jemur cabai besar ijo gitu siapa nih yang suka masak cabai ijo itu makanan khas Garut ya yang suka ada di hajatan gitu nah ini aku masih jemur pakaian ya sebelum berangkat ke posyandu aku jemur pakaian dulu tadi udah aku cuci Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Ayo, beres-beres rumah, semangat. Nah, ini aku berangkatnya naik angkot gitu ya, bareng saudara aku nih. Karena jarak ke kampung sebelah tuh agak jauh gitu ya. Sebenarnya ini tuh masih satu RW gitu. Cuma emang agak jauh gitu Aku naik angkot sekitar 5 menit Juga udah nyampe Kalau jalan kaki emang lama ya Teman-teman Nah ini anakku Mau ditimbang dulu Dan tadi udah Ditimbang lanjut diukur dulu nih Tinggi badannya Alhamdulillah Berat badannya naik ya Nah ini dia tuh suka banget Kalau ke uh, Posyandu suka main banyak mainan gitu di sini ya susah banget kalau diajak pulang ya udah deh aku temenin dia main dulu sebentar nah ini di depan Posyandu ada yang jualan balon angin gitu ya yang aku beliin dia yang jerapah gitu nah ini dia seneng banget dia Nah, lanjut lanjut aku mau masak cabe ijo ya teman-teman dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah bawang putih, gula merah cabai keriting merah dan tomat dan kemiri dan ada kecap dan bumbu dan merica bubuk dan ketumbar bubuk ya dan tadi ada serundeng juga ya, aku suka beli itu ya, serundeng kemasan seribuan itu. Dan tadi cabenya udah aku buangin tangkai tangkainya dan aku lubangin ya, supaya bumbunya meresap gitu ke dalam cabenya. Aku mau blender bumbunya. Setelah itu si cabenya aku rebus dulu sebentar ya. Biar matang itu setengah mateng aja sih, eh, direbusnya jangan lama-lama ya. Nanti kematangan gitu. Nah, ini lanjut. Aku mau goreng dulu bawangnya ya, teman-teman. Ini udah mateng ya, bawang gorengnya. Dan aku tiriskan dulu. Yuk, aku mau tumis bumbu ya, bumbu yang tadi aku blender. Tumis sampai harum, dan jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya enggak gosong. Nah, aku masukin juga daun salam ya kalau kalian mau juga bisa ditambahin mengkuas gitu ya tapi aku lagi gak ada nih jadi aku gak pakai. tambahin juga air sedikit biar si bumbunya nanti meresap ke cabenya. dan aku bumbuin dulu ya teman-teman nah ini aku udah masukin gula merah masak kok sama ini ketumbar bubuk, kelanjut merica bubuk dan aku mau masukin kecap ya. Kecap bangu Siapa nih yang suka sama kecap bangu Aku paling suka ya karena itu karena ini tuh hitam gitu sama manisnya tuh pas gitu. lanjut aku mau masukin si cabenya ya besar besar banget cabenya. Nah ini aku mau aduk-aduk si cabai ini kesukaan pak suami ya aku juga suka banget. Nah ini aku juga masukin si serundingnya ditambahin juga garam gitu nah ini udah menyusut ya si bumbunya si airnya juga ya sudah sedikit gitu nah ini dia sudah mateng lanjut aku mau plating ya ke wadah ke piring gitu ini piring ya oh ya teman-teman sampai di sini dulu ya untuk videonya selamat mencoba nih resep dari aku ya semoga kalian suka terima kasih teman-teman yang telah menonton jangan lupa like comment and subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh